Baiklah persahabat, selarimana manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya kita ke kabar pertama persahabat, ada kabar spesial dari Toba Putra Production, persahabat tidak pribadinya mengunggah sebuah postingan kebersamaan lesti bilar bersama Pak Ferry dan Bos Besaran TV, persahabat ya ini adalah momen yang sangat luar biasa yang kita tentunya dapatkan persahabatnya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kita Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan persahabatnya. Di situ dikatakan wah bakal ada apa ya Leslar bersama pimpinan Toba Lidiner dengan bos gede TV Segera hadir bersahabat ya di Topali Production Mudah-mudahan saja ada kejutan manja Kejutan baik dan kejutan bahagia tentunya Dari Leslar untuk kita semua Banyak tanggapan hingga komentar dalam postingan tersebut Salah satunya dari akun Dani Jiwana Laosai mengatakan dalam kolom komentar Apapun project Leslar Semoga dilancarkan semuanya Amin ya Allah Itu persahabat ya respon yang sangat positif Doa terbaik selalu diberikan Dari fans untuk idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya Kita ke passion Yariski ya Kita lihat Yang mana tentunya Selimut yang dipakai Abang Bilar Yang dipostingan terbaru Kak Nova persahabat ya Ini selimut Hermes kita lihat aja intip harganya persahabat ya ini dihargakan tentunya didolarkan persahabatnya dua belas ribu dolar dengan nominal rupiahnya dua puluh enam rupiah wow fantastis persahabat ya harga dari selimut rizky billar aja tentunya luar biasa mahalnya mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada abang bilar amin ya rombal alamin postingan tersebut banyak sekali komentar para ya, dari para fans yakni dari akun Aldera Agasta mengatakan lihat harganya ku menangis luar biasa para sahabat ya selimut aja harganya mehong banget tersahabat ya memang luar biasa mudah-mudahan keberkahan dan barokah selalu dirikan kepada Rizky Bilar Amin ya, alamin. Berikutnya kita lihat persahabat Ada sebuah Unggahan spesial dari Lesti Daily Persahabat ya Dan tentunya mengunggah sebuah postingan Bos Babi Yang tentunya tampil sangat cantik Luar biasa Tentunya mudah-mudahan untuk usaha dedek Lesti selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin ya robbal Alamin kita lihat juga persahabatnya ya ke IGS nya Kak Janur fotografi nih Wow luar biasa Tutu yang memposting foto dedek Lesti kejaran persahabat ya ampun melihat senyuman dedek Lesti membuat tentunya kita semua terpesona dan terpana, persahabat ya tentunya senyumannya Dedek Lesti membuat kita candu. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada Lesti maupun Rizky Wilar. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya di sini kita lihat ada sebuah kabar untuk video di channel YouTube-nya Kak Atara Ini masuk 20 di trending para sahabat ya luar biasa berkat kekompakan dari fans Leslar lovers para sahabat, ya Tentunya channel Youtubenya nya Kaatala Nova Masuk di jeratan trending Luar biasa Mudah-mudahan untuk Leslar juga selalu bisa trending dan booming para sahabat, ya Doakan yang terbaik dukung hingga support terus untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat ada unggahan spesial dari Mama Reddy para sahabat ya Kita lihat di akun pribadinya Mama Redi mengunggah sebuah postingan foto cantik persahabat ya. Wow, tentunya ibunda kesayangan dari Dedek Lesti juga terlihat sangat luar biasa cantiknya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga buat Mama persahabat ya. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh Mama Redi di situ dikatakan nongki dulu ah. Wow, <laughs> dengan gercep nih persahabat ya. Ada komentar dari ayah kejora mengatakan. Menigelis Wow para sahabat ya tentunya gercep banget nih Sang suami berkomentar di postingan mama hari di para sahabat, ya Tak lupa juga Sang anak dedek Lesti berkomentar hanya mengasih love hitam Tanda kasih sayang dan cinta para sahabat, ya untuk sang mama Luar biasa keharmonisan dari keluarga besar Lesti Selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia Berikutnya kita lihat para sahabat Ada sebuah kabar juga yang dimana di sini kita ada sebuah unggahan spesial dari Rizky Bilar, persahabat ya yang mendapat hadiah dari fans nih dari Leslar Lovers Jawa Barat yang sudah tersampaikan dengan selamat persahabat ya wow makin banyak yang sayang makin banyak yang cinta kepada idola kita persahabat ya ini tentunya telah diunggah oleh Neng Anscar Leslie kalimat campuran dituliskan Alhamdulillah eti untuk Ilal atau kado dari Lesser Lovers Jawa Barat sudah tersampaikan dengan selamat. Luar biasa, mudah-mudahan dukungan kita selalu kompak dan selalu solid, dan tentunya selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan cedukan vitamin manja hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.